Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini uh, sungai yang ada di sekitar rumah uh, banjir atau apa orang bilang di sini akbah uh, banjir Bandan. Nah ini adalah banjir banjir Bandan yang pertama atau akbah yang pertama. Nah masyarakat di sini menjadikan ini sebagai penanda bila mana hal yang semacam ini sudah tiga kali terjadi maka uh, yang ketiga kalinya itu sudah uh, pertanda bahwasanya musim tanam uh, padi untuk tahun 2023 itu uh, sudah akan uh, dimulai. Tapi ini baru uh, abah pertama atau banjir bandang pertama dan masyarakat di sini masih menunggu yang uh, kedua dan ketiga. Setelah tiga kali banjir seperti ini, uh, itu mengindikasikan menandakan bahwa uh, sudah saatnya mereka harus uh, tanam padi. <tuh> Tadi yang melihat isyarat yang semacam ini Berarti <coughs> Masyarakat sudah bisa Mempersiapkan Hal-hal yang diperlukan Dalam kaitan musim tanam Di tahun 2023 Ini tadi Sekitar jam berapa Ini hujan dimulai Sekitar jam 10 kayaknya kalau bukan jam 10, ya, mulai jam 10 sampai jam uh, 11 kurang lebih ada satu jam hujan. <tuh> yang mengakibatkan uh, uh, kondisi air yang seperti ini. Jadi orang di sini uh, men menjadikan hal yang semacam ini sebagai penanda. Apabila sudah tiga kali air ini sampai ke laut, air hujan itu sampai ke laut uh, Maka Itu pertanda bahwa Musim tanam padi itu sudah mulai uh, dekat Tapi kalau kita melihat musim tanam tahung ini kayaknya agak lebih lebih cepat bila dibandingkan dengan tahun-tahun yang eh, yang lalu Karena ini baru bulan eh, 10 Cuman tidak ada juga yang bisa memastikan jarak antara Yang pertama, yang kedua, dan ketiga itu akan eh, Seberapa cepat Cuman eh, Hal yang semacam ini sebagai penanda entah uh, jarak yang pertama ini ke yang kedua nanti itu uh, berapa hari atau uh, waktunya itu seperti apa kita juga belum bisa pastikan yang pasti masyarakat di sini kalau sudah tiga kali air uh, hujan itu tembus ke laut walaupun hujan tapi airnya tidak seperti ini tidak tembus ke laut maka Uh, mereka menganggap itu belum saatnya untuk uh, uh, tanam padi Tapi kalau airnya ini sudah tiga kali seperti ini uh, Itu sebagai aba-aba komando bagi para petani untuk siap-siap uh, turun ke sawah nah, Untuk tahun ini kayaknya agak lebih cepat dibandingkan dengan tahun yang lalu sekarang masuk sekitar tanggal 22 bulan 10. Entah ini di pertengahan bulan 11 atau bulan atau eh, yang pertama, yang kedua dan ketiga itu hanya sampai di bulan 11 berarti bulan 12 itu eh akan eh, Memulai uh, musim tanam untuk tahun 2023. Cuman kalau yang kedua itu nanti di bulan 12, yang ketiga di bulan satu ya. Berarti nanti setelah uh, setelah yang uh, ketiga. Saya juga tidak tahu apa alasannya kenapa masyarakat di sini nanti harus menunggu tiga kali banjir yang semacam ini baru mereka mulai melakukan. Uh, uh, mengolah sawah Apakah ini pertanda bahwa kalau sudah tiga kali tembus air hujan itu ke laut itu menandakan bahwa uh, tanah yang ada itu sudah uh, sudah jenuh dengan air dan sudah siap untuk uh, diolah ya mudah-mudahan dengan uh, musim tanam Tahun 2023 ini uh, itu uh, baik dan uh, tidak kekurangan air. Ya, saya rasa untuk kesempatan kali ini kita cukupkan uh, sampai di sini saja dulu. Uh, ya, yeah. orang di sini mengatakan ini adalah penanda untuk uh, berlangsungnya uh, tahapan uh, musim tanam untuk tahun yang akan datang. Saya kira demikian, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh